Para sobat semua selamat berjumpa lagi di channel saya May Sakarya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara yakni untuk finishing pagar. Bagaimana cara menem, mendempul pagar yang baik dan cepat untuk pemula dan saya rasa cara ini lebih mudah dan bisa diikuti oleh para pemula dan hasilnya cukup rapih dan memuaskan baiklah para sobat simak dan tonton video saya jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe like dan ikuti video-video saya selanjutnya baik para sobat semua sebelum proses penembulan Sebaiknya tempur ini kita aduk dulu, karena masih baru, Sobat, agar dempul bisa menyatu dengan minyak diaduk sampai rata. Dan untuk obat kembulnya sendiri bisa kita keluarkan dulu di tutup plastik obat jadi tujuannya untuk para pemula sama seperti saya agar lebih mudah dalam menakar atau mengira-ngira mengira obat yang akan atau pengeras yang akan kita gunakan karena kalau terlalu banyak pengerasnya di akan sangat cepat sekali keras sobat semua nah, selanjutnya kita aduk sampai rata jadi obat ini mempengaruhi Cepat atau lambatnya Proses pengerasan Dempul itu sendiri proses penempulannya sobat semua saya di sini tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan jari saja dikarenakan saya rasa ini cukup lebih mudah untuk pemula seperti saya dan untuk penempulan bagian sudut ini sobat semua jadi kita mengolesnya harus benar-benar langsung jadi atau langsung halus sobat Agar dalam proses kalam tidak terlalu banyak atau tidak terlalu rujut sobat semua Untuk proses penemuan ini sobat semua saya sarankan untuk bagian sudutnya sudah kubuh setelah bagian sudut kering kita bisa ke bagian ke atasnya atau bagian permukaan agar tempul tidak terlalu acara-acara baik para sobat semua terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat buat para sobat semua bagi para sobat yang masih dalam proses belajar atau pemula sama seperti saya dan jangan lupa simak dan ikuti terus video-video saya dalam berbagi keterampilan atau berbagi ilmu seputar kegiatan las dan yang lainnya terima kasih Sobat